Jadi, gini, kalau kita kan bisnis kuliner, gitu kan? Kalau bisnis kuliner, nomor satu itu kita menjual menu, menjual rasa, ya kan? hmm. Kalau misalnya sekarang tempatnya bagus, tapi tidak memang kualitas menunya jelek, gitu ya, hmm. berarti ya jangan kuliner atau udah aja bisnisnya properti. Nah, terus juga apa ya? Mungkin kalau Kang Bara mah kayak gini juga, kayak filosofi kopi ya, kopi hmm. kan ada orang segala itu ada filosofinya, oh, iya. Nah kalau filosofi kopi Kang Bara beda. Gimana tuh? Hah? filosofi Kang <laughs> beda. <coughs> Jadi bukan soalim ya, bukan so suci, bukan, gitu. Tapi ini memang real ya emang fakta jadi kopi itu kopi itu kan ciptaan Tuhan loh ya, kopi itu adalah makhluk gata. ya nah sepas kita petik berarti si kopi itu sudah merelakan kematiannya dirinya kematian dirinya untuk dipetik nah, makanya kita harus hormati si biji kopi itu itu satu Kedua, kopi kalau barista, barista itu alat tools-nya itu banyak. Iya. Ada mesin kopi, ya, espresso mesin, ada kalis, eh, Kalita, ada eh, visisti, ada macam-macam iya, ya, benar -benar. Kan? banyak. Gitu. Nah, itu alatnya barista untuk bikin kopi. Sekarang kebalik, dibalik lagi. Ini filosofinya. Nah, yang kopi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hmm. Kalau kita ingin mengolah kopi, berarti tools-nya Tuhan itu siapa? Kitanya. Kitanya. Jadi, makanya kenapa? Hmm. Yang sekarang balik lagi. Yang punya rasa kopi siapa? Si kopinya. Yang punya rasa kopi dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan. Yang rasa kita dari siapa? Dari Tuhan. Nah, itu koneksiin dulu. Itu itu filosofi yang dipakai sama Kang Bara. Jadi filosofinya bahwa memperlakukan kopi itu dengan baik dulu. Betul. Nah, ini yang sangat disayangkan. Banyak Kang Bara lihat. Barista-barista <tuh> kita tidak menghormati kopi. Kang Bara sering lihat... Contoh di bar-bar Di bar-bar bar, nya, coffee bar nya gitu, Di meja-mejanya Dia bikin kopi, si kopinya tumpah kemana-mana Dia cuekin langsung buang gitu. Berarti tidak menghormati Tidak menghargai Nah, beda Kenapa di luar gitu ya? Contoh di Jepang ya, Di Jepang, dia nyeduh teh Sampai ada ritualnya Kayak upacara sesaatnya gitu ya Ada upacaranya, karena dia, mereka itu Menghargai dan mereka yakin gitu mereka jujur kang bara kenapa kang bara punya filosofi gini hmm. karena kang bara melihat cara penyeduhan teh di Jepang mereka sangat menghormati si teh itu gitu sampai jangan sampai ada satu butir daun teh itu terbuang terbuang gitu nah itu sangat dihormati yang akhirnya dengan Menghormati otomatis kita tuh membuatnya dengan rasa. Iya. Rasa yang cinta, rasa yang suka. Akhirnya bener-bener kita tuh fokus dan menghasilkan cita rasa dari yang minumannya itu dapat semua. Dan yang bisa menciptakan rasa itu kita dan kopinya. Dan benar. kita kan jadi nggak ngandelin alat mahal dan kayak Bukan. gimana kan? Ya. Karena JG juga eh, sering cerita cerita makang bara dan jadi salur kang bara itu tiap alat itu tetap harus diulik lagi ya, nggak iya. cuma stop and go doang iya, pakai alat itu. Iya. Tetap harus disetting, tetap harus disetting. Jadi kita tuh kopi itu, jadi misal contoh kayak mesin espresso sama grinder ya, nah, si grinder kopi <tuh> sama mesin espresso itu tidak bisa sekarang yang langsung pakai kita harus setting. dikawinin dulu nih, ya, ya, kawinin kasarnya. dulu, kawinin dulu udah cocok gak nih, gitu kan? Nah, udah cocok, udah nanti per bulan gitu kita cek lagi. Kalau udah nggak cocok kita setting lagi, hmm. gitu. Jadi tetap masih rajin, gitu. Masih rajin karena kalau misalnya dia sudah ibaratnya taruhlah si antara grinder dan si kopi ini sudah yang tadinya dikawinin, gitu. Hmm. Tarolah misalnya dalam sebulan si kopi magrinal talak satu nih gitu <laughs> Nacol, Ayo, rasanya ya. rasanya juga Ayo. ya. Gitu. Terus udah ada jarak. Iya, gitu. Ya. Ya. Ya, Jadi tetap aja mesti terus disinkronin. Berarti di kopi juga berlaku ya sama kayak di dunia foto video bahwa sebenarnya alat itu udah benar, benar tools ya alat itu hanya alat bantu Betul. bukan segalanya. Bukan. Sekarang kan ibarat begini. Contoh kayak begini. Ini ini ini menurut gambar ya. Ya, hmm. pribadi itu bukan ya ya terserah orang mau berpendapat lain. Gitu. Cuman menurut kang yang dengan pengalaman kang gitu, ibarat kalau tools dengan si orangnya itu ibarat eh, contoh begini, ada dua mobil nih, ada mobil Rolls Royce hmm. sama mobil Angkot. Supirnya Supir angkot suruh ngendarain mobil Rolls Royce, pasti ngebawanya nggak enak. Ya. Gitu. Hmm. Sedangkan supir Rolls Royce yang biasa bawanya kalem, apik, suruh nyupirin mobil angkot, walaupun mobil angkotnya nggak enak, tapi disupirinnya enak. Gitu. Nah, jadi sama saja gitu. mau di bidang foto video, mau bidang barista, mau bidang apapun gitu. Jadi kuncinya alat itu hanya penunjang, ya. sepakat? gitu yang paling utama itu drivernya. Ya, ya. Jadi selama kita menjalani bidang itu, yang kita harus lakukan itu menempa diri kitanya. Betul. Bukan beli alat semahal-mahalnya. Buka. Bukan. <laughs> Cade. <laughs> ya soalnya jadi dilema ya Maksudnya banyak banget sekarang jadi juga Sering bergaul dengan yang Suka bikin kopi Mau atau dunia foto video masalahnya, Jadi mahal alat Masalahnya begini Di kita nih Bedanya di kita sama di luar Di luar Orang gondrong pakai anting Full tato Diterima kerja di bank Di pemerintahan pun diterima Emang apa? Bukan melihat paper Iya, tapi lihat skill dan otak, betul. Nah, sedangkan di kita kebanyakan lihatnya paper. Belum, belum tentu si paper itu kan kuliahnya kayaknya Mungkin kan jadi ya, gak masih kuliah kan? Hmm. No kuliah ya. Ya ada murid yang benar-benar belajar, rajin dan pintar. Ada yang bikin tugasnya Niron kabatur. Ada yang, belum ada kan? yang ujiannya. Beruntung. Beruntung. Beruntung, ada yang ibaratnya karena dekat sama dosen. Ya, ya kan? Nah, jadi kan kemampuan, walaupun mereka sarjana, empat orang ini sama sarjananya, tapi kan kemampuan beda-beda, bukan dari nilainya, bukan dari nilainya. Nah, sedangkan di kita akhirnya kan melihat, oh ijazah selulus, oke diterima kerja, bukan skill skillnya. Jadi makna nilai di sini kalau mungkin kalau Jakin garis bawain makna nilai di sini untuk orang kita itu bahwa angka. Iya. Sebenarnya nilai itu bahasa Inggrisnya value, ya nilai itu sesuatu yang bukan berbentuk angka ya, Buk, harusnya ya. Bu. Kemampuan, Buk. Kemampuan, pengalaman, bantul. Ini banyak ya, banyak banyak uh, ibaratnya di kita ini banyak yang kemampuan yang bagus-bagus karena mereka tidak punya paper tidak diakui, iya. tapi yang punya paper tapi kemampuannya biasa-biasa diakui dan pada naik, gitu Nah ini yang ya boleh sebut di kita lah jadi ini bukan bicara rahasia lagi ya. Hmm. Ini mah udah semua juga udah pada tahu gitu. Dan malah jadi hal yang biasa jadi Betul. anehnya itu. Betul. Nah, ini tapi kan sangat disayangkan dan sure. kasihan. Itu tuh hal yang janggal, jangan dianggap biasa. Betul, kasihan, Kasihannya contoh ini. kasihan Kang Bara pernah ee, bertemu ya, satu barista. Dia dari orang nggak punya. Dia belajar belajar barista itu atau tidak dari temennya yang punya kafe hmm. gitu jadi kedai, dia ikut nyoba, nyoba nyoba nyoba nyoba nyoba nyoba sampai kang bara tuh menemu akhirnya ngobrol pas sudah ngobrol terus kang bara ngelihat coba dong kang bara uh, bikinin latte art gitu kan dibikin wah itu perfect banget gitu kan tapi terus kang bara nanya gitu kan kamu di mana oh saya di kedai aku Ya. oke. Okay. Okay. Gaji kamu berapa? Sekian. Oh, oh gitu, gitu kan ceng. Terus kamu berapa orang? Oh, ya oh, itu mah teman saya ceng. Gajinya lebih gede. Kenapa bisa lebih gede? Ya karena kan dia dapat sertifikat kan, belajar sekolah kopi gitu. Nah penasaran, datanglah ke kedai A itu kang Barat. Hmm. Kang Barat pesan dengan yang latte juga menu, menu yang sama ke temennya. Yang punya sertifikat, belepotan, kualitasnya jauh sama itu, hanya bentuknya aja yang ya. bagus mungkin. Gitu ya, maksudnya bentuk latte juga kurang. Gitu, dibandingin gaji lebih gede. Nah, itu, nah, itu di kita ini kan jadi akhirnya kan ya, kan? Bara menjadi aduh, kasihan juga gitu kan ya. Gitu, nah, musiknya kan. Ibaratnya mulai, ya kalau bisa, ini mah, kalau bisa. Bukan, ibaratnya bukti kita ini banyak yang orang berbakat, gitu. Yang tidak mampu untuk sekolah. Iya. Yeah. Kenapa nggak diangkat? Gitu. Nah, diangkat dulu, setelah diangkat, kalau misalnya taruh yang punya owner tempatnya, misalnya sekarang diangkat nih yang berbakat, terpakai dan bagus emang itu si anak itu sekolahin akhirnya si anak itu menjadi sertifikat, eh, punya sertifikat iya. juga gitu musinya begitu kalau ini kan enggak ini sayang sebenarnya boleh sih pemikiran Kang Bara kayak gitu-gitu ya. tadi bilang bahwa kenapa gak yang punya kopi, Nyekolahin yang berbakat ini. Tapi yang terjadi di dunia perkopian sekarang kadang ownernya aja gak ngerti tentang kopi. Ya kan, ini kan kita ngepastel. Iya <tuh> nah, ya. makanya jadi juga kasihan gitu ya teman-teman yang hebat kayak gitu-gitu yang Kang Bara Betul. cerita gitu. Betul. Jadi si ownernya dibikinin dua-duanya juga, yang beda orang ini yang berbakat dengan yang sertifikat, nggak tahu yang enak yang mana, Betul. yang bisa deh itu. Betul, terus sudah gitu juga kayak petani kopi. Ya. Banyak petani kopi kita ini yang kualitasnya Bapak. bagus. itu Sepakat. Ya Sepakat kan. Sepakat banget. Cuman karena dia belum punya nama. Gitu, ya kan? Nggak muncul. Sama perusahaan-perusahaan kopi yang besar atau misalnya kedai-kedai kopi yang besar atau kafe itulah mentah-mentah gitu padahal kalau diangkat itu bisa jadi brand baru nah itu kan itu banyak itu juga kadang perusahaan besar pun nerima dengan ngehajar harga iya itu, ya, itu sih? udah pasti sih? itu <tuk> udah <tuk> pasti dengan yang terjadi sekarang disembeli gitu dikurbanin, nah, <laughs> gitu betul itu. Jadi banyaklah kasihan dari fenomena itu yang Kang Bara tadi cerita bahwa banyak orang hebat di Indonesia ini atau di Indonesia ini betul. banyak banget petani, barista, dalam bidang apapun kita bahas dulu tentang kopi, banyak kan orang hebat. Kadang orang-orang hebat ini nggak tahu jalurnya harus gimana harus kemana. Betul. Apa yang Kang Bara lakuin untuk membantu mereka? Kalau Kang Bara, sebisa Kang Bara aja. Ya, yang sebisa Kang Bara, sebisa Kang Bara selama ini banyaklah yang sering ngobrol, sering makan Bara. Ya, Kang Bara sih kasih ide-ide ya. Itu ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif. Uh, tentang kopi, apakah itu dari prosesnya, apakah itu membuat menunya? bahwasannya tentang bikin membuat menu seperti apa, terus tentang misalnya, karena Kang Bara basicnya orang desain, bagaimana masalah packaging produknya ya. gitu kan nah, itu atau misalnya uh, desain logonya untuk brandnya, nah, gitu untuk branding nah brandingnya kayak gitu terus sistem sistem dia untuk memasarinnya harus bagaimana gitu ya paling hmm. bisa Kang Bara seperti itu gitu. sebenarnya teman-teman yang di rumah bawa jadi sering banget nongkrong di Kaula dan itu Kang Bara itu kadang benar, -benar nongkrong dan nemenin kita untuk sharing Ya karena begini kan, kalau kembar kan ada ada ada ya punya istilah dari satu biji kopi bisa menciptakan seribu rasa itu satu. Terus kedua dari kita minum kopi akhirnya mendatangkan pertemanan inspir dan inspirasi. Sepakat. Gitu kan dan ide gitu kan konsep kedai kopi itu sebetulnya kan zaman dulu itu tempat berkumpul dan bersosialisasi dan bersilaturahmi yang akhirnya kedai kopi itu zaman dulu tempatnya ngumpul ngobrol ketemu ide-ide baru gagasan-gagasan baru pertemanan baru nih nah itu udah hilang pada zaman sekarang tuh udah hilang nah kenapa kaula itu Kang baru ciptakan seperti itu gitu karena ingin mengembalikan bahwa namanya kedai kopi itu adalah kita bersosialisasi, kita bertemu teman, berinteraksi, bertemu teman baru, dikali ada pekerjaan baru, ada ide baru kan begitu. Hmm. Makanya di Kaula tidak ada wifi, tidak ada colokan listrik. Akhirnya semua menikmati kopi dan ngobrol. Dan emang udah hilang jadi <tuh> kayak kita sebutnya teh apa ya face apa sih face food ya? ya sekarang itu di kedai kopi mau kafe pun udah kerasanya kita nggak menikmati situasinya jadi benar-benar cuma ada transaksi aja di sana Betul. terus ada transaksi ada menikmati menikmati tempat karena bisa untuk iserega mebel Kayak segala macam Iya sih. <laughs> oh, itu yang jadi Jaki Koansan sih Kemarin uh, narasumber Jaki Kemarin itu Imam Bebaturan hmm. <coughs> Di Taman Sari Dan Jaki puji Imah Bebaturan itu bahwa Jaki udah jarang ya Kang ya, Nemu tempat makan Atau cafe atau apa Yang menjual bener-bener Menunya Iya sekarang itu kan mau menu nggak enak pun, maaf, menu nggak enak pun, yang penting Instagramable itu pasti rame. Nah, ini kayak Yaki kan tahu, kaulah pun sama, kan yang dijual menunya. Iya. Tempatnya biasa. Iya, ya? makanya Yaki langsung... Rumah, gitu. Sama, kan? Kemarin setelah wawancara narasumber yang ima bebaturan itu, Kang Uyul itu Yaki langsung kepikiran, ini harus Kang Bahara selanjutnya. Soalnya jadi pengen ngangkat orang-orang di industri kreatif di bidang kuliner ini, Uh, ini loh ada teman-teman bisa lihat ada orang-orang yang benar-benar fokus ngejual menunya. Betul. Nah contoh sekarang kayak begini. Ya. sekarang kan lagi booming nih. Ya dari mulainya covid ya. Hmm. Dari mulainya covid hampir udah dua, hampir mau dua tahun nih ya. Sadar nggak bahwa sekarang banyak muncul kuliner, masakan atau minuman yang datangnya dari rumah sadar-sadar banget, sadar banget kan? hmm. dan di kualitasnya semua baik, iya. dan enak-enak, lebih enak dibanding kafe, lebih enak dibanding restoran, iya sepakat, sepakat kan? Nah, kenapa? Karena dulu ya, waktu zaman kang bara masih muda ya pedagang-pedagang hmm. itu -pedagang tidak memikirkan tempat, tapi mereka ini semua pedagang-pedagang zaman dulu itu memikirkan kualitas dari produknya, gitu. Iya, nah, iya, akhirnya, iya. walaupun digang, gang sempit, gak ada iklan, gak ada segala macam, tapi orang pada tahu dan orang ngantri karena yang dikejar bukan tempatnya, tapi menunya yang dikejar. Bener banget, jadi ingat masa kecil bahwa... Dulu ampera itu di dalam kaum tiga. Ya, betul. ramai banget. Betul. Sekarang banyak, di mana-mana ada, hmm. sepi. Betul. Yaitu, karena tambah banyak, yang namanya tambah banyak cabang. Franchise lah. Apalagi dia franchise. Kualitas pasti menurun. Karena bukan kita lagi yang Betul. Semuanya udah terlalu mikirin bahwa uh, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Betul sudah benar jadi kalau jadi liarkan contoh gua... contoh kayak gini ada ini langganan kang bara dari kecil wah mungkin dari kang bara mulai belum sekolah ya dibawa sama kakek itu mie linggarjati namanya yang sebelah bioskop dia di alun-alun yang masuknya tuh tembus ke pasundan itu dari zaman dulu itu inget dulu waktu Dulu tuh, ya dari situ tuh rasa ya, sampai detik ini nggak rubah rasanya. Padahal udah beberapa generasi, iya, kan? gitu kan, itu satu. Kedua, dari Kangbara yang mulai Kangbara bisa jajan sendiri ke situ, itu ingat dulu beli itu satu mangkok 15.000. ya kan, waktu zaman SMP lah, gitu ya, 15.000 dua puluh. Jaman SMP 15.000 udah mahal. Iya, ya. mahal. Tapi dah, emang rasanya udah dapet gitu. Gak mau kepindah hmm. ke yang lain, kan? Gitu kan? Walaupun 15000 tetap aja dibeli, di saat itu kita enggak bakal ngeliat harga. Nah, sekarang makam garam masih di situ, dengan harga satu mangkok udah hampir delapan puluh ribu. Wadidaw, satu mangkok tetap aja dibeli. Iya sih, gitu itu sih enaknya. Walaupun susah dan tempatnya dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Berarti, saya kasusnya sama kayak tek Tekar Minok. Ya, yang di jalan itu. Betul. Jadi boleh sebut ini si Linggar Jati ini nih -le legend ya gitu hmm. sama es buahnya. Esang saya harus coba nih Linggar yeah. Jati. soalnya JG bilang ya, bukan menaseh teman-teman yang nonton atau apa. Emang di saat kita mengangkat produk kita, kualitas produk kita dahulu yang bagus itu, yang enak itu kita dahulukan. Tanpa memikirkan Instagramable, tempat yang kayak gimana, emang nggak semudah yang kita dengar cara Betul. naiknya. Betul. Betul. Cuman kalau misalnya kita udah kualitas produknya yang kita jaga, di saat kita udah sampai titik itu, kita nggak makan turun. Betul. Jadi kalau kita menjaga kualitas rasa, hmm. emang naiknya pelan. Yeah. Beda dengan yang langsung tempatnya bagus. Iya. Yeah. Nah, kita step by step, butuh kesabaran. Tapi pas kita sudah mempunyai pelanggan yang cukup banyak dan royal dan royal, gitu. eh, loyal, dan loyal, oh, loyal. Iya. Misalnya taruh tempatnya pengen dibikin bagus, itu nggak akan kemana-mana. Hmm. Gitu. Jadi ibaratnya kalau bisa, ini mah kalau bisa. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah emang punya tempat bagus. Hmm. Kualitas makanan dan minuman atau kopi itu harus sesuai dengan tempat yang. Susah ya dapatnya tempat kayak gitu. <laughs> <Susah> ya. jadi, <laughs> jadi tempatnya bagus, ya, menunya semua enak rasanya, oh itu udah juara. Soalnya gitu. jadi tipikal orang yang masih gini sih kan kalau misalnya ke kafe atau ke tempat sebagus apapun, di saat mau bayar berapapun ya kalau misalnya lagi punya duit. Kalau Jaki jarang, puas gitu. Hmm. Itu kan jadi ngedumal, ini tempat rasa ya. keting ya, ya. gitu. Bener-bener ya? ya, ya bukan pengen mengecilkan atau apa. Emang bagus ya, kita bikin ya. tempat yang nyaman, tempat yang hmm. bagus. Tapi ingat, kita itu bisnis kuliner, kasarnya. Yang kita jual utama itu rasa dari produk kita. Jadi gini, bukan bukas... <laughs>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 Ya, jangan kuliner atau udah aja bisnisnya properti. Iya, gitu bisnis properti atau bisnisnya desain interior iya. karena dia bagus, membuat tempatnya. Gitu. Padahal itu terjadi dengan Kang Bar Kang Bar itu orang desain ya yeah. Desain interior ya gitu. Tapi tetap dengan Kaula sendiri Lebih ngedahului dulu Menunya dulu, dulu. Karena gini Karena menu itu akan mengikat pelanggan Mengikat pelanggan agar loyal Nah setelah kita Pelanggan itu loyal Terikat dengan rasa menu kita Barulah kita mau ekspansi ya hmm. nah, Mengembangkan tempat menjadi lebih bagus Di renov Segala macam karena kita udah punya pelanggan, jangan kabur, tetap aja, kita jalan. Ya dan ya, saya juga nambah, ya, mungkin nambah tamu baru, kan gitu. Karena omongan dari ya, teman-teman. omongan yang... dari yang pelanggan lama, atau lihat, wah tempat ini bagus nih ya. Gitu. Enak. Ya gitu. Soalnya kalau saya sendiri ya, misalnya kalau misalnya ke tempat kuliner gitu, saya itu biasanya balik lagi, itu yang pertama, rasa. Hmm. Yang kedua, servis Hmm. pelayanan ramah atau gimana betul. Enak. betul yang ketiga baru kenyamanan tempatnya betul Karena kalau saya sih malah tempat itu malah nomor tiga betul kan sekarang kayak gini uh, sekarang uh, yang paling utama itu kalau di apa mau kedai kopi atau apapun itu satu kitanya itu harus welcome ya itu harus welcome jadi benar-benar bahwa tamu itu adalah raja. Kita harus benar-benar welcome, kita harus benar-benar apa -benar ya bersikap baik, gitu kan, mereka. Itu kunci nomor satu. Nomor dua, tempat itu tempat nyaman itu bukan berarti mewah. Iya, sepakat. Ya. itu yang sering dilupakan sekarang Tuh. tempat nyaman itu bukan berarti mewah, <tuh> tapi tempat nyaman itu kita bisa bisa kita olah, walaupun tempatnya biasa dengan furniture yang biasa tapi kita bisa menempatkan furniture itu dengan baik iya. maka suasana pun akan nyaman Betul. Gitu dan kita bisa nyaman di satu tempat itu tergantung orang-orang di sekeliling kitanya siapa iya itu jadi kan kayak kayak sekarang misalnya taruh ada waiters ya, ya. ada waiters kalau misalnya ada waiters misalnya mbak ehm, ini kalau gini gini gini gini ini apa nih misalnya saya nggak ngerti nih menunya hmm. misalnya. terus si waitersnya jawab oh, ini ini gini ini ini ini Nah, nah, nah. malas nggak malas nih ya. yang tadinya mau makan jadi bisa bisa nggak jadi makan iya. Kalau jadi makan pun malah jadi, Dia ya, bakal ngomong ke eh, orang, wah ini nggak benar nih tempat gini. Iya, gitu. terus udah gitu juga kita jangan, terus usaha itu harus jujur. Jujur dalam rindu begini Jujur dalam menu dan harga. Kalau misalnya sekarang jujur menunya nih, misalnya menunya pakai kualitas, ibaratnya bahan-bahannya yang bagus yang mahal grade A gitu. grade A nah kita harus jujur juga harganya kita mengikuti gitu kan ya. gitu mengikuti misalnya taruh si kopi dengan misalnya kualitasnya specialty hmm. per cupnya misalnya 250 kita jual puluh ribu misalnya okay. gitu atau puluh ribu gitu kan oke okay, orang akan menerima menerima dengan ikhlas gitu kan Itu dia berani bayar gitu kan tapi jangan sampai kita jual Rp50.000, tapi kualitasnya pakai reguler, misalnya kopi yang harganya jauh di bawah. Gitu. Satu, orang bakal kecewa. Dampak dari kekecewaan orang itu, dampaknya keusahaan. Menjalar kemana-mana. Menjalar kemana-mana, ngomongin ini, itu, ini, itu, ini, itu. Akhirnya, tempat kita jadi jatuh. Akhirnya, baliknya ke apa? Ke pendapatan. Pendapatan pasti ngedrop paling jelek Bangkrut Sepi pengunjung Finally, iya, finally. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita Yang jaki lihat nih Terjadi fenomena di dunia perkopian itu Banyak yang ngopi itu Hanya ikut-ikutan Tadi kan kita berbicara bahwa Kualitas kopi kita nomor grade A Speciality dan lain-lain Dengan harga yang benar-benar mahal pun Orang bakal nerima itu Tapi gimana dengan pelanggan-pelanggan baru Yang sekarang banyak fenomena Ngopi itu cuma gaya-gayaan, nah, style. Jadi gini, ini adalah tugas barista sebetulnya. Tugas barista itu dia tidak boleh idealis. Ya. Hmm. Kalau mau idealis, gitu. jadi kan kayak orang desain. Hmm. Orang desain itu kan ada yang desain interior, ada desain produk, ada desain grafis, tekstil, dan ada juga seni murni. Hmm. Ya, kan? Seni murni itu ada lukis, ada patung, ada macam-macam kan. Hmm. Nah, kita jadi seorang barista itu harus menjadi desainer, bukan menjadi seniman, bukan menjadi seniman lukis, tapi harus menjadi desainer. Nah, desainer itu kan tugasnya dia menciptakan sesuatu yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Ya, Tergantung kan? siapa yang memintanya Tergantung siapa yang memintanya, gitu kan sedangkan seniman lukis dia membuat lukisan dengan idealisnya kata orang jelek bodoh amat yang penting gua puas. puas gitu kan menurut gua bagus menurut orang lain jelek bodoh amat kalau seni murni gitu kan hmm. nah nggak bisa itu seni, ibaratnya orang kayak seni murni gitu menjadi barista Gitu. Jadi barisnya itu harus menjadi desainer Bagaimana caranya saya Membuat sesuatu Konsumen itu puas Gitu Berarti nah. Kangbara bisa menempatkan Di saat jadi seniman kopinya hmm. Kapan menjadi desainer kopinya Betul Makanya di Kang Bara, gitu Di Kedai, di Kedai Kaula gitu. Ya mungkin Jaki juga Sering ke Kaula Nyoba gitu Kang Bara kan ibaratnya selalu sebelum pesan mau pesan apa mau pesan anu. Hmm. kopinya pengen apa pengen begini hmm. nah, oke okay. nah, misalnya taruh uh, base nya pakai espresso pengen strong atau pengen light hmm. atau standar nah misalnya ada yang light ada yang medium atau ada yang Stand, yang standar atau ada ada yang strong misalnya. Hmm. Nah, kalau di Kang itu tidak dicas karena itu adalah service. Hmm. udah termasuk gitu? semuanya Ah, itu service gitu dengan harga yang sama ya gitu si menunya. Nah, dan itu pun kan kita harus memuaskan. Sekarang contoh si orangnya senangnya strong, tahu-tahu kita kasihnya light, bisa komplain. Hmm. Gitu kan? Nah, inilah salah satu ibaratnya bagaimana caranya teknik ya kita harus Ibaratnya apa ya, eh, jangan satu, jangan idealis tadi gitu ya. Terus kedua juga kita harus mengikuti kemauan si customer. Terus ketiga, kita harus servis gitu yang akhirnya si customer itu jadi lebih enak ya ngopi di sini. gitu ya kan kita dapat service yang bagus gitu. Terus kalau kita misalnya pengen begini, tidak kena cas kayak gitu-gitulah Jadi kalau misalnya tadi jadi Rangku Benar-benar Ngakalin itu semua Dengan servisisnya Oh iya Dengan servisnya Betul Karena kan Si orang itu akan balik Lagi kata tadi juga ada dua kan Ada rasa Ada servis Harga mengikuti Seperti. Seperti Dimana kita bisa Ngebuat pelanggan kita itu Merem ke harga Betul dengan rasa dan servis, dan ya, satu ya, itu kayak gitu. Jadi, itu akhirnya harga itu jadi nomor sekian. Hmm. Soalnya, jadi termasuk orang-orang yang rata kanan, liatnya bukan menunya dulu, harganya dulu. <laughs> nah, sekarang ya sebelum yang terakhir, Jeki pengen nanya. Apa sih yang Gang Bara pengen lakuin lagi di ini dunia perkopian? Ah, uh, mungkin sekarang ko konsen gini. Uh, sudah saatnya kedai ya Kopi Kaula itu yang tadinya boleh sebut kedai kopi di rumah gitu ya, rumah. di halaman rumah. sudah karena pelanggan sudah banyak gitu. Ya sudah saatnya nih. Mau pindah ekspansi ya, Asik. gitu ke tempat yang lebih bagus, lebih besar. Cuman ya, sekarang lagi gambar lagi konsen. Kebetulan ya, tadi karena besi gambar orang ini, jadi gambar lagi uh, konsen untuk membuat konsep tempat gitu yang tempatnya nyaman, orang betah, tapi tetap ibaratnya konsep kedai kopi yang. Zaman dulu yang bukan ibaratnya uh, orang datang tahu-tahu megang handphone, laptop dia tidak sosial, tidak ngobrol. Kopi tidak, cuman hiasan. Kopi cuma hiasan, nah, gimana ngakalinya biar tidak begitu? Gitu. Jadi tempatnya nyaman, gitu kan? Tempatnya bagus, gitu. Terus sudah gitu buat foto juga bagus, tapi tetap tidak lupa bahwa. Inilah kedai kopi yang sebenarnya sesungguhnya gitu. yang sesungguhnya. Gitu. Itu yang lagi sekarang konsen lagi, lagi muter, lagi Saya... dijalanin, lagi diproses, lagi diproses. <laughs> lagi diproses itu. Proses penggodogan gitu, jadi ya banyaklah sekarang. Apa ya, dengan keadaan sekarang gitu ya, yang penjualan pun menurun kan? Gitu. cukup banyak turunnya banyak lah banyak lah gitu tapi di sisi lain akhirnya kang lebih konsen untuk tidak apa ya tidak tidak stres gitu ya ya maksudnya kita happy aja gitu menjalani apa adanya syukurin gitu jadi dipindahin dulu nih gitu kita ngamikirin mikirin covid tapi kita konsen ke yang memang kita suka kita Ah, kita harus nembangin lagi nih, gitu. Kita harus harus berkreasi lagi gitu kan untuk si kedai ini beres Covid ini harus lebih maju. Iya, sepakat. Gitu. Jadi bukan adanya Covid ini kita drop. Gitu, tapi kita harus berpikir. Sekarang dituntut berpikir, dituntut berkreasi bagaimana caranya untuk yang usaha diselesai Covid ini bisa Penghasilan melah. harus Bisa dua kali lipat sebelum COVID Sepakat sih Bukan cuman Apa ya Menyesali keadaan ini Iya Ya semua juga Siapa yang mau gitu kan Cuman kan tinggal Mengakali gitu kan Mengakali bagaimana caranya Dengan kondisi sekarang Kita ini harus tetap Berjalan Harus tetap berkreasi gitu tetap berusaha gitu kan. Kalau jadi dengar dari beberapa orang gitu kemarin-kemarin itu sempat ngedengar bahwa Kang Bara itu sekarang lagi ada program kayak ngesupport kedai-kedai kecil. Itu benar gak sih? Betul. Itu kayak gimana sih program? Jadi programnya satu kalau misalnya sekarang kan begini ada beberapa yang orang eh minta gitu kan konsultasi Kang saya mau pengen buka kedai. Oke, tolong bantu. Nah, anggara insya Allah, bantu sebisa anggara gitu. Dari, dari, nol pun ibaratnya kita bantu gitu. Kalau misalnya emang dia dengan syarat, dengan syarat ya, ya, dengan syarat dia kerjasama sama kita gitu kan. Ya maksudnya, uh, kerjasamanya, kerjasamanya, apa ya? Mereka membeli produk anggara hmm. ya gitu. nah, jadi misalnya dari, dari satu kit anggara bantu survei tempat. Kedua, Kangbara survei ibaratnya pasar di lokasi itu. Ketiganya, Kangbara bantu desain untuk tempatnya. Tempatnya, brandnya, gitu kan. Nah, sampai ibaratnya kita setting eh, apa eh, peralatan yang bakal dipakai. Nah, terus kelimanya... Eh, kita ibaratnya e, diskusi tentang menu apa aja yang akan dikeluarkan, gitu kan? Mm -hmm. yang disesuaikan dengan pasar ya, ada di itu, tempat itu, gitu kan? Nah, karena kita tidak bisa menjual segala macam gitu kalau tempat dan lingkungannya tidak menunjang, ya. gitu. Jadi tetap saja kita harus melihat lingkungan, lingkungan di situ kemana arahnya larinya. Jadi jangan sampai kita salah jual. Sepakat gitu ya, ya sekarang contoh kayak gini taruh lingkungan te di lingkungan di situ kakek kakek nenek nenek misalnya hmm. Dan tahu tahu misalnya jaki dagang kacang atau mal payu. diemut nggak nah, <laughs> gitu. awet kayak, kacang. iya dalam. kayak begitu kan nggak akan laku kan gitu nah, jadi kan ya paling jual apa nih buat orang tua oh jual opening, jual bubur, kayak gitu kan pasti laku, gitu kan. Jadi tetap kita harus lihat, itu nah, kita bantu. Nah, terus pas yang terakhir dia ngambil produk kan ke kita, nah, produk kopinya. Nah itu pun diarahkan, disesuaikan, disesuaikan. Misalnya dia menunya sudah tertera oh menunya ini, misalnya yang akan dijual, yang sudah terpilih gitu. Nah nanti kita cocokkan. Nah Nanti kamerat kasih tahu bahwa menu ini ini pakai kopinya jenisnya ini hmm. prosesnya ini roastingannya begini. Nah, kop menu yang ini kopinya harus yang ini ini ada nah, diarahin. Hmm. Jadi akhirnya kita juga ngebantu jangan sampai ibaratnya si barista atau yang owner membuat kopi itu asal-asalan. Asal rame. Asal hmm. Iya gitu. Jadi asal-asalan akhirnya yang penting dia bikin wah rasanya gimana ya nggak bisa gitu nah dan terus ketiga eh, terus yang eh, satu lagi yang terakhir tambahan setelah dia buka itu harus ibaratnya si owner itu buang buang buang uang dan buang bahan dulu buang-buang nah, buang bahan tuh apa contoh begini kita promo nih ya promo promo dalam arti kita ibaratnya promo kopi taruh tas Ibaratnya 3 bulan nah, Dari tiga bulan itu adalah step by step Bulan pertama Bulan pertama Itu Misalnya diskonnya 75% Diskonnya Nah, bulan kedua Itu itu turun Misalnya jadi 50% Bulan ketiga Itu diskonnya jadi 30% Gitu Nah setelah tiga bulan baru dia running seperti Lepus, biasa ya. gitu. dan belanjanya emang all package ya maksudnya ya. Di, dibantu secara semua dan nggak menutup kemungkinan kita punya modal berapa modal berapa ya Betul. malahan kang bara bakal menyesuaikan teman-teman di sini punya modal berapa itu yang bakal disesuaikan dari nunya dari bahannya Betul. dari alatnya Betul. tapi tetap satu yang dipegang kualitas rasa Jangan sampai hilang. Itu. Keren sih. Ya itu juga ngebantu juga ya untuk kedai-kedai kecil. Iya. Kedai -kedai -kedai jadi sekarang kan baru. begini. Contoh begini. <tuh> banyak sekarang kan kedai kecil gitu ya. Uh, ya seperti ginilah. Kalau Kang Bara lihat sekarang kan kayak barista nih ya. Barista itu berkutik ibaratnya hanya dia nguli kopi ngulik kopinya, ke kebunnya, ngelihat prosesnya, ngulik terus sudah gitu ngulik biar cara menyeduhnya segala hanya itu. Hmm. Tapi mereka lupa untuk mengolah cita rasa lidah. Mereka sendiri gitu. Dengan cara apa? Oke, kita setiap hari misalnya kita ke kaping hmm. Itu latihan. Kaping untuk nah, tapi untuk memperkaya cita rasa ini kita harus rajin Main ke pasar, lihat bahan apa aja, misalnya ada sayuran apa, kita coba, oh rasanya begini sayuran, oh ini daun ini rasanya begini, oh buah ini rasanya begini, gitu. Nah, cita rasa itu yang akhirnya kita keolah, lah, lidah, yang akhirnya itu banyak, yang akhirnya pas kita nemu kopi, pas kita cobain kopi, oh ini ternyata asamnya tuh rasa ini loh, oh manisnya ini, buah ini, oh ini ini nah itu bisa akhirnya dikombin dengan rasa buah-buahan yang ada, nah, ada yang akhirnya menjadi suatungin gitu dan nggak semua orang sadar itu iya nah terus itu satu ya itu untuk tekniknya terus yang kedua masalah dari sirup misalnya gitu kan gimana mau otentik kalau sirupnya mereknya sama semua kedai semua toko pakai itu betul bukan Kang barang ngejelekin ya iya. bukan tapi kan kalau mau ngejar otentik biar kita punya pasar sendiri kita harus berbeda dari semua bahan juga termasuk sirup-sirupnya juga sepakat gitu Jadi kalau bisa orang lain bisa pakai merek AB ya kita cari bisa saja ternyata menu saya lebih cocok pakai C iya. dan sirup D. Orang lain nggak pakai, dan berarti kita punya ciri khas sendiri, punya pelanggan sendiri. Sekarang ya. jadi saingan sehat akhirnya. Iya, jadi karena kualitas. Betul, jadi, jadi bukan bukan, bukan bukan. Sekarang kan orang begini, ngelihat kalau anak muda sekarang, wah oh, gila, eh. es kopi susu di situ dijual dua 25.000 Orang kudu ame ame payu biar laku. Nih wah kita harus 20.000 nih. Datang lagi kedai sana, wah itu 25, ini 20, kita sikatnya lagi belas ribu. Itu bukan bisnis sehat kalau begitu. Itu malah terjadi perang dagang malah. Iya, itu bukan. Bukan begitu. Tapi yang namanya bisnis yang ibaratnya persaingan sehat itu adalah persaingan rasa. Bukan harga. Tapi itu yang terjadi kan? Ya, sekarang gitu. <laughs> itu, itu, itu, itu. kan di, Makanya kan gangbara ngasih, ngasih pendapat kan harus dirubah. Ya. Kan? Maksudnya kan, kalau misalnya sekarang ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan apa? Bandung ya khususnya. Ya. Khususnya kota Bandung itu terkenal dari zaman dulu adalah fashion. Ya. Dan kuliner. Ya kan? Ya. Nah, jangan sampai kesan... Bahwa di Bandung tuh kulinernya terbaik, enak-enak, jangan sampai hilang. Iya, terancam. Eh, eh, jangan terancam sampai hilang, gitu. Itu Yang terakhir, jadi pengen nanyain, uh, bukan nanyain ya, minta Kang Barang ngasih pesen deh buat kayak Jaki atau temen-temen yang nonton ini. Uh, gimana sih, pesan apa sih kalau misalnya kita mau bikin, Uh, usaha kopi lah ntar jadi petaninya Entah mau jadi baristanya Entah mau bikin kedainya Ya Mata, jadi, dari gambar? Kalau pesan dari gambar Satu Niat dulu yang kuat ya Satu niat dulu yang kuat Kedua fokus Ketiga gigi Keempat mental ya Mental Kelima Harus rajin deflam. Terus nyoba nyoba. Ya. Itu mau di bidang di pertan, di kebunnya, mau di roasterinya, mau di kedainya. Harus itu? praktis ya belajar. Ya. Terakhir itu praktek ya, harus ya. Praktik Dan jujur, jadi juga punya produk kopi susu dan gara-gara praktek satu bulan, seminggu itu mati rasa lidah espresso <laughs> terus sebulan ya, <dan> espresso <laughs> tiap hari berarti itu pesannya, iya, mau gitu. berusaha, tapi berarti itu berlaku juga untuk bisnis yang lain. semua, semua bisnis itu harus begitu. Gitu. Jadi jangan gini, jangan gini. Ini ini ini penyakit di kita, ya penyakit yang di, di khususnya di kita. Banyak di kita ini yang usaha, dia maju sedikit, untung sedikit, dia udah gaya. Gitu, ya kita ini harus ibaratnya contoh orang orang di apa ya kan, ya, barang barangkali disebut negaranya lah orangnya misalnya di satu daerah lah gitu ya mereka ini contoh bagus contoh bagus mereka itu punya prinsip saya usaha sebelum usaha ini mapan tidak diibaratkan lah diibaratkan sebelum usaha ini mapan bisa membiayai dan mensejahterakan keluarga keluarga dan pegawai, saya belum mau beli baju baru, celana baru, atau beli apapun. Tapi kalau sudah semuanya mapan, bisa menghidupi keluarga dan pegawai, mensejahterakan, baru saya mau belanja baju dan pakaian. Ini yang harus dicontoh. Sesimpel itu, yeah. tapi sangat bermakna. Betul ya, akan beli baju baru dulu, paling ini minta dibeliin. <tipun> <tipun> <tipun> ya, begitu. Iya. Jadi jangan baru dapat dikit, foya-foya, baru dikit, foya-foya, gitu. Jangan menjunjung tinggi tingkat gaya. Betul, itu. Tapi ya itu semakin tinggi kita harus benar semakin bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Iya, Gitu. Jadi dimana kebutuhan kita, Dimana mana keinginan kan itu. Nah, kalau keinginan kan rata-rata Ya hanya sesaat. Lapar mata. gitu Tapi kebutuhan itu yang diutama. Nah, jadi, jadi kalau misalnya dalam kita menjalankan usaha, apalagi baru, nah, setiap keuntungan profit yang kita dapat itu dikeluarkan hanya untuk yang butuh, bukan untuk keinginan dulu. Kalau ke kalian sudah mapan, nah, baru bolehlah yang... tipis-tipis. Nah, gitu. Terima kasih banyak Kang Bara udah mau jadi narasumber dan kita gangguin ini ber rumahnya enak banget kita di salah satu uh, pojok rumah, pojok rumah <laughs> Kang Bara yang aduh nyaman banget untuk mengheningkan cipta dan <laughs> ngumpulin ide di sini jangan kapok kalau Jackie repotin dan semoga kita bisa kolaborasi kolaborasi lagi nantinya. Oke okay. dan buat teman-teman terima juga udah ngikutin kita jangan lupa apa ya nggak usah jangan lupa deh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin kita. Sampai jumpa di Mari Perkenalan Berikutnya. Dadah. Dadah.